Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun 2066,27 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2243,45 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2457,58 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2517,44 rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 2615,88 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2688,86 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2753,76 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2819,68 per kilo, sawit umur 21 tahun 2696,83 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 2682,93 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2671,34 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2555,45 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2491,71 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan rp rupiah per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, 5.633,95 rupiah per kilo, dengan indeks K90,77 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 9 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.